Klaim soal 100 juta atau 110 juta netizen yang ikut bercakap tentang uh, penundaan uh, pemilu atau perpanjangan uh, masa jabatan presiden ini harus kita uh, kritisi, ya kita lihat lebih detail. Uh, pertama, saya menggunakan data dari drone itu sendiri. Dari data percakapan yang terbaru ya, beberapa minggu terakhir ini, ya, itu yang ikut bercakap untuk isu ini ya perpanjangan masa jabatan dan kemudian eh, penundaan pemilu itu hanya kurang dari 10.000 ya kurang dari 10.000 ribu. dan mayoritas dari dari mereka yang bercakap itu di Twitter itu menolak oke kemudian kita lihat dari tokoh-tokoh kita ambil dari media online kita telusuri satu persatu siapa berbicara apa kami mengumpulkan sebanyak ada lima tokoh yang berbicara tentang isu ini. Jadi tujuh itu menolak. Kemudian 18% itu setuju dengan perpanjangan atau paling tidak mereka memandang itu sebagai sesuatu yang masuk akal. Gitu ya. Itu sekitar 10 orang. Dan ada juga yang mengusulkan tiga uh, periode itu lima persen atau lima tiga orang yang bicara seperti itu. Oke, itu data dari uh, drone break. Artinya, kita ambil aja da dari uh, data drone 10.000 orang yang ikut bercakap itu jauh sekali menuju ke 110 juta tadi. Oke, asumsi dari data itu kita ambil uh, klaimnya kan 100 juta itu kan dari semua media sosial Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Ambil aja yang paling tinggi misalnya uh, yang paling aktif bicara misalnya di Facebook. Tahun lalu kan jumlahnya 140 juta ya. 140 juta, nah itu kalau dikalikan 0,05 persen, berapa itu? Ya kan paling 180-an e, ribu, gitu kan. Jadi kalau bisa pingin mencapai 100 juta aja itu harus dikalikan 1.000 kali, jadi harus di markup sampai 1.000 kali. Artinya hmm. untuk mendapatkan data e, 100 juta itu sendiri, itu sudah menurut saya impossible. Maka di sini e, sangat penting juga, Uh, supaya media kemudian akademisi dan yang lain-lain untuk berbicara berdasas uh, data mereka menyampaikan dan mengedukasi publik lah tentang apa yang terjadi yang sebenarnya sehingga publik well informed well informed sehingga mereka bisa mengambil uh, sikap yang tepat